Halo semua, masih muda atau pelajar punya banyak tabungan itu sangatlah keren Anak Lanang punya 5 tips agar kamu bisa punya banyak tabungan Sebelum lanjut ke videonya mari luangkan waktu kita untuk 5. Memelihara unggas. Memelihara unggas sangatlah menguntungkan. Apalagi unggas tidak terlalu banyak perawatan yang istimewa. Kita cukup membuatkan kandang dan rutin memberikan pakan setiap pagi dan sore. Memelihara unggas tidaklah merepotkan kita karena kita bisa fokus pergi bekerja, kuliah atau kepentingan lainnya. Untuk masalah penjualan juga sangatlah mudah. Kita bisa menjualnya di pasar hewan terdekat di sekitar Anda. Dan hasilnya kita bisa simpan untuk tabungan atau keperluan lainnya. 4. Menjual pulsa Menjual pulsa sangatlah mudah Kita tidak perlu membuka toko atau konter yang besar Cukup dengan handphone dan sedikit modal untuk belanja saldo Kita juga dapat terus fokus bekerja atau kuliah Karena kita bisa melakukan transaksi atau mengirim pulsa di dikala kita sedang beristirahat Dan hasilnya kita bisa simpan atau kita pergunakan untuk keperluan lainnya 3. Menjual makanan ringan atau snack. Menjual makanan ringan atau snack sangatlah menguntungkan. Kita tidak perlu repot lagi untuk mengolahnya. Cukup kita membelinya di agen makanan ringan terdekat lalu kita mengemasnya lagi sesuai harga yang akan kita pasarkan. Kita bisa menjualnya di kala kita sedang istirahat kerja, kuliah atau menitipkannya di warung-warung terdekat. Dan hasilnya kita bisa simpan atau kita pergunakan untuk keperluan lainnya. 2. Memelihara ikan Memelihara ikan sangatlah menguntungkan dan menyenangkan Yang perlu kita butuhkan adalah tempat membuat kolam Kita bisa membuat kolam tanah atau kolam terpal Memelihara ikan bisa membuat tabungan kita semakin banyak Karena apabila kita menakuninya pasti hasilnya sangat memuaskan Karena pada dasarnya ikan sangatlah laris di pasaran untuk dikonsumsi 1. Penjual online atau online shop. Berjualan online sangatlah menguntungkan karena di era sekarang ini banyak sekali yang memperjualbelikan barang dagangan melalui jasa online. Berjualan online juga tidak terlalu mengganggu waktu kita. Kita hanya melakukan diskusi lewat handphone lalu mengirimkan barang lewat jasa pengiriman atau bisa COD dan biasanya pembayaran pun bisa dilakukan lewat ATM atau langsung bayar ketika COD.